Imam Mahdi menjadi sosok paling istimewa yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Beliau adalah sosok yang beribu tahun lalu yang dikabarkan oleh Rasulullah mengenai kedatangannya. Tak hanya tentang kemunculannya, ciri-ciri dan apa yang akan beliau lakukan ketika memimpin penduduk bumi ini juga turut disampaikan oleh Rasulullah kemuliaan dan keistimewaan yang disebutkan Rasulullah lah yang membuat banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Nah, agar tidak terkecoh dengan orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, maka sudah semestinya kita sebagai umat Islam wajib mengetahui ciri-ciri Imam Mahdi yang sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah. 10 ciri-ciri Imam Mahdi Ciri-ciri dan kemunculan Imam Mahdi bersumber dari hadis-hadis Rasulullah. Di antara ahli hadis yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi adalah Abu Dawud, Ad-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ad-Tabarani, dan Abu Yala. Sanat hadis mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Talah, Abdullah bin Masud, Abu Hurairah, Abu Said Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Sauban, Kurah bin Iyas, Ali Al-Hilali, Abdullah bin Haris bin Jazi. Sanat yang menghubungkan antara ahli hadis dengan para sahabat bernaneka macam kualitasnya. Ada yang sahih, Hasan, dan ada pula yang daif, Aun al-Mabud syarah Sunan Abi Dawud, jilid 11, halaman 243. al Mubarakfuri menyatakan bahwa ada banyak sekali riwayat tentang al-Mahdi. Kebanyakan berstatus daif, Tufat al-Ahwazi syarah Sunan al-Tirmidzi, jilid 6, halaman 402. Di Tirmidzi meriwayatkan tiga hadis tentang kedatangan dan ciri-ciri al-Mahdi. Salah di antaranya bersumber dari sahabat Abdullah bin Masud. Dari Abdullah bin Masud yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baikku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Menurut kitab Tufatul Ahwazi, Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa hadis di atas adalah salah satu hadis yang berkualitas sahih di antara hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Imam Al-Tirmidzi meriwayatkan tiga buah hadis mengenai Al-Mahdi. Abu Dawud meriwayatkan sebelas hadis. Ibnu Majah meriwayatkan tujuh buah hadis. Dari riwayat At-Tirmidzi, dapat dipahami beberapa ciri-ciri al-Mahdi. Pertama, berasal dari keturunan keluarga Nabi. Kedua, dia akan menguasai bangsa Arab atau seluruh dunia Islam menurut sebagian penafsiran. Ketiga, namanya sesuai dengan nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Asyim Abadi menyatakan bahwa munculnya Al-Mahdi di akhir zaman merupakan keyakinan umat Islam selama berabad abad. Ciri-cirinya adalah, 1. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki keturunan Rasulullah. 2. Kemunculannya akan menguatkan agama Islam. 3. Menegakkan keadilan. 4. Diikuti umat Islam 5. Menguasai negeri-negeri Islam 6. Bernama seperti nama Rasulullah 7. Kedatangannya diikuti kemunculan Dajjal 8. Kemudian kemunculan Nabi Isa 9. Dan Nabi Isa menjadi makmum Imam Mahdi dalam salat 10. Imam Mahdi dibayar 313 pemuda di depan kabah antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Menurut Syekh Ali Jumah, di antara tanda dan ciri-ciri Imam Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta dalam hati umat Islam kepada al-Mahdi an Allah fi al-Mahabah. Ini adalah ciri-ciri yang penting untuk mengidentifikasi Imam Mahdi. Karena telah banyak kelompok yang mengaku sebagai gerakan al-Mahdi, mereka meyakini pemimpinnya adalah Imam Mahdi. Padahal, mereka hanya membaca sebagian tanda-tanda Imam Mahdi. Tanda terakhir, yaitu dicintai oleh seluruh umat Islam, tidak terpenuhi. Asuyuti As mencatat bahwa dalam sejarah umat Islam, terdapat banyak kelompok yang mengklaim sebagai gerakan al-Mahdi. Menurutnya, semua itu bentuk kebohongan belaka. Karena ketika diukur berdasarkan kriteria-kriteria di atas, Selalu ada yang kurang alias tidak cocok, menyikapi fenomena penggunaan hadis-hadis Nabi dan khususnya berita tentang Al-Mahdi untuk mendukung perjuangan kelompok tertentu. Hendaknya kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam pusaran fitnah, konflik dan pertumpahan darah. Rasulullah SAW mewasiatkan ketika menghadapi masa-masa fitnah. Umat Islam hendaknya menjaga diri agar tidak terlibat di dalamnya.